Pencurian juga terjadi di Jalan Purwodadi, bukan baru Riau. Satu potongan besi penutup selokan di depan rumah warga raib dicuri. Dalam rekaman kamera, terlihat dua pelaku tiba menggunakan sepeda motor mendekati pintu masuk ruang garasi rumah warga. Setelah memastikan kondisi sepi, kedua pelaku mengambil besi penutup parit lalu pergi meninggalkan lokasi. Pencurian sempat diketahui warga sekitar. Namun pelaku sudah keburu jauh meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Guna menghindari kecelakaan, pemilik rumah mengganti besi penutup selokan. Belum ini juga sudah ada kejadian di pas bengkolan engkat itu. Sekarang masih ada, itu masih berlubang, masih ditutup dengan meja. Jadi bilang, tapi tidak hilang, tapi tidak tahu jamnya berapa, hari-hari aparat tahu. Kasus serupa sudah terjadi berulang, warga minta polisi menangkap pelaku agar lingkungan tempat tinggal mereka aman dan tentram.